لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله يا شٰلٰذي نأمرتكم الله حقّت قاته ولا تموتون إلا وأنتم مشرّمون يا هٰلا سُتَكُو رَبَّكُم الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاسْتَمِنْهُما رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَكْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ Alhamdulillah. Atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugrahkan kepada kita termasuk nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala Pilihkan kepada kita adalah nikmat menuntut ilmu agama nikmat yang tidak diberikan kepada seluruh kaum muslimin. Ajawah sekalian. Ini mula kalah subhanahu wa ta'ala. Dari hal yang. Seorang penuntut ilmu. Haruslah dia memahami wasanya. Ajal dan rezeki yang merupakan suatu hal atau dua hal yang beringan dan pasti datang semuanya telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa taala Qayyim taala menyebutkan hal ini dalam fawaid kata beliau arrisq wal ajal Qorinani matmunani. Kamadamal ajaru bakiyan. Kanar rizku atiyan. Reski dan ajal. Adalah dua hal yang berlilingan. Matmunani. Telah dipastikan. Kamadamal ajaru bakiyan. Maka sepanjang ajal masih tersisa Karena risku atian, maka rezeki akan datang. Ya maka seorang penuntut ilmu dia tidaklah perlu khawatir tentang rezekinya. Ya selama dia menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ia, sepanjang dia bertakwa. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama dia masih hidup. Maka. Dia akan tetap mendapatkan rezeki. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang siapa yang. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan dijadikan baginya jalan keluar dan diberi rezeki dari era yang tidak dia sangka-sangka, dan disebutkan dalam hadis tentang dua orang bersaudara: yang satunya dia punya usaha, dan yang satunya lagi ia datang menuntut ilmu. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi Dan tadi yang saudaranya yang bekerja ini. Dia mencukupi saudaranya. Maka. Yang bekerja ini datang kepada Nabi. Mengadukan perihal saudaranya. ya Maka Nabi berkata. La'alaka turzakobih. Yang mungkin saja engkau yang mendapatkan rezeki karena sebab dia. Ya. Ajawah sekalian yang oleh Dan ingatlah para penuntut ilmu agama dan terkhusus bagi mereka yang penghafal Al-Quran. Nikmat besar bisa menghafalkan Al-Quran, ya, sebutkan dalam hadits Rasulullah SAW bersabda, ikor li sahibil quran Ada nah, katakan kepada ya pembaca Al-Quran, ikor baca la dan naiklah perotil kama kun atau rotil Kemudian bacalah dengan tertil sebagaimana engkau membacanya di dunia ya akhir karena sesungguhnya ya kedudukanmu di akhir sesuai dengan akhir dari ayat yang engkau baca ya keutamaan dari orang-orang yang yang menghafal Al-Quran membacanya mengamalkan mengamalkan ataupun dia memahami kandungan dari al-quran tersebut. Jemaah sekalian yang dimulaikan oleh allah swt, ta InsyaAllah ta'ala di malam ini ya kita akan membacakan hadir atau beberapa hadir dan kandungan fikir dari hadits tersebut. hadits yang dibawakan oleh Al-Hafiq bin Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Dalam babul mawakid. Tentang waktu-waktu sholat. Iya. Yeah. Kata beliau, Al-Hafiq bin Hajar rahimahullah ta'ala wa'an Abi zata al-aslami dari Abu Barza al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam al adala Nabi sallallahu alaihi wasallama salat 'asr huma Eh, salah seorang dari kami kembali ke tempatnya di ujung kota sementara matahari masih terasa panas Min dan anak Nabi Sallallahu Alaihi suka mengakhirkan sholat Isha. dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak suka. At-tidur sebelum solat Isya. Wal-haditha Dan tidak senang. Berbincang-bincang. Berbicara. Setelah solat Isya. Wa kana yan fathilu min solatil gudati. Hina ya'rifu Wa yakra dan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh ketika seorang ia dapat mengetahui siapa yang ada di sebelahnya. Kwayakra obisitinya ilmiah dan beliau yang membaca pada sholat subuh 60 ayat hingga 100 ayat. Ini hadis yang pertama, wa indahuma min hadis Jabir. Dan pada keduanya yaitu pada Bukhari Muslim min hadis Jabir. Dari hadis Jabir, wal 'isya ahyana, wa ahyana Dan salat 'isya ahyana wa ahyana. Ya, maksudnya ahyan ayu wa Salat Isya terkadang diakhirkan dan terkadang disegerakan. Idza ra'ahu mujtama'u 'ajjala. Jika Nabi melihat sahabat telah berkumpul maka Nabi menyegerakan salat Isya wa dan jika Nabi melihat mereka para sahabat belum berkumpul maka Nabi mengakhirkan salat isya was subuha kanannabi alaihi wasallam dan salat subuh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallama melaksanakannya abiqolasin pada saat pagi masih gelap wali muslimi dari hadis Musa dan dalam suci muslim dari hadith Abi Musa fakom al حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. dia menegakkan solat fajar ya ketika fajar telah terbit. Dan manusia hampir-hampir tidak ya, mengenal sebagiannya dengan sebagiannya. Ada waskar yang di belakang subhanahu wa ta'ala. Hadis Abi Hur barzah dalam as -Suhyayn. dan hadis Jabir dalam Bukhari Muslim juga. Dan hadir Nabi Musa dalam Sahih Muslim. Iya. Sekarang kita masuk di Fikih Hadis. Hadis yang tiga ini, tiga ini, ia ya terdapat beberapa permasalahan di dalamnya. Iya, ada lima permasalahan di dalamnya. Eh, terdapat ya terdapat permasalahannya bahwa sholat asar itu disunnahkan di awal waktu dan juga mengakhirkan sholat isya dan juga masalah tidur sebelum sholat isya dan pembicaraan setelah sholat isya dan juga ada sholat subuh di awal waktu kemudian Permasalahan selanjutnya memanjangkan sholat subuh. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadir. Ya, Nabi membaca 60 ayat sampai 100 ayat di sholat subuh. Ya, adapun yang kita akan bahas di malam ini. Ya, terkait dengan permasalahan. An-naum qobla sholatil isya wal tentang tidur sebelum salat isya dan berbicara, berbincang-bincang setelah sholat isya. Eh, apa hukum dari perkara ini? Jadi yang kita akan bahas di malam ini Berkaitan dengan hukum tidur sebelum sholat isya. Dan hukum pembicaraan. perbincang bincang setelah sholat isya. Yeah. Misalnya tadi telah kita lakukan sholat maghrib. Karena apa hukum tidur setelah sholat maghrib sebelum sholat isya. Kemudian setelah sholat isya. Apa hukum berbincang-bincang berbicara setelah sholat isya? Eh, ini yang kita akan bahas di malam ini. Saya perhatikan jamaah sekalian yang mulakan oleh subhanahu wa ta'ala. As-suhihu ma'alehi jumhur ahli ilmi anna hu yukhum na'um qabla isya maka karena Nabi sallallahu Alaihi Ssalam yakruh naomah kubla salatul isya, kama fi jaa bil shohihin in hadithi Abu Barzah radhiyallahu taala anhu yang shohih yang kuat menurut jumhur ahlu al Islami mayoritas dari ahlu al bahwasanya dimakruhkan tidur sebelum sholat isya. Adalna misalnya Nabi saw membenci tidur sebelum sholat isya. Ya ini dalilnya kenapa dimakruhkan? Ya sebab Nabi sendiri membenci tidur sebelum ya melaksanakan sholat isya. Abi min Abi Barzah radhiyallahu Sebagaimana datang dalam as Asuhayin as maksudnya Bukhari dan Muslim. Ya dalam hadits Abi Barzah. Dalam hadits Abi Barzah radhiyallahu Sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal-awal. Bahwasanya, Nabi sallallahu alaihi tidak menyenangi atau membenci tidur sebelum salat isya wal dan pembicaraan setelah salat isya Iya yeah. yeah, jadi... Perkara yang tidak disenangi, perkara yang dibenci adalah tidur sebelum Sholat Isya. Iya. Berdasarkan hadith Abi Barzah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ia kalau nama wal Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyenangi Tidur sebelum sholat isya. Dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Iya. Wahada wa Dan ini. Bukanlah haram. Tapi makruh hukumnya. Artinya tidak bukanlah haram seorang. Tidur sebelum sholat isya tafwid dimakrohkan tidak disenangi dibenci. Terus apa maksud? Kenapa dibenci tidak disenangi tidur sebelum sholat isya? Ya dengarkan. Wal minhu. an hatta la yaqoutu alaihi wakta sholat isya, w hatta la yaqout jamaah dan maksud dari perkara ini dimakruhkannya tidak disenanginya dibencinya tidur sebelum salat isya ya agar supaya seorang ya tidak luput dari waktu salat isya Ya, eh, dan sampai dia tertidur tidak sholat isya tepat pada waktunya. Atau agar supaya seorang ya tidak ketinggalan sholat berjamaah. Dan juga agar supaya tidurnya ini ya tidak menjadikan atau tidak mengantar seorang kepada kemarahan dan Iya, jenuh di saat dia menegakkan solar karena dia telah tertidur dengan lelap. Iya, jadi ini maksud dimakruhkannya ya, tidur sebelum salat Isya. Iya, sebab kalau seorang tidur sebelum salat Isya maka bisa mengantar kepada dia untuk ketinggalan salat berjamaah atau dia luput dari waktu salat berjamaah atau salat isya pada waktunya. Eh. Ada Mas kalian di belakang suara wala taala. Ini permasalahan tentang tidur Sebelum sholat Isya, apa tadi hukumnya ya tidur sebelum sholat Isya? gitu eh makruh, ya jadi Perhatikan hadithnya. Wa kana yakrawnawma qaplaha wal haditha ma'adha. Dan ada Nabi s.a.w. Tidak menyenangi, tidak suka. tidur sebelum solat isya. Wal haditha ma'adha. Dan berbincang-bincang setelah solat isya. Ya, hukumnya makruh. Dalilnya hadis. apa tadi hadisnya Abdul Rahman bahasa Indonesia saja atau bahasa Bugisnya membenci apa ya Nabi membenci tidak menyenangi tidur sebelum salat isya. Ya. Kemudian kenapa dibenci hal tersebut? Ambal. Kenapa dibenci tidur sebelum sholat Isya? Hah? Kenapa? Eh, ada jaleh ada toh. Iya, eh, jangan sampai dia tidur sampai dia tidak bangun lagi. Ya dia bisa luput dari sholat isya pada waktunya atau luput dari sholat berjamaah. Eh. Ajwa'skaran blaghas baratara. Kemudian masalah selanjutnya wal hadits ba'da tentang ya pembicaraan setelah salat Isya. Masuk di dalamnya begadang setelah salat Isya. Eh. Wa ulama. ulama alakarahiyatil haditsul mubah. Qasmar ba'da salatul Isya. Dan para ulama bersumpah akan makruhnya pembicaraan yang mubah, kemudian percakapan di malam hari setelah sholat Isya. Ini terkait dengan pembicaraan yang mubah. Hukumnya adalah makruh. Kalau pembicaraannya bukan perkara yang mubah, perkara yang haram maka tentunya hukumnya juga adalah haram. Yang dibahas di sini adalah pembicaraan yang sifatnya mubah. Adalah nabi sallallahu alaihi Wasallam membenci hal tersebut. Sebagaimana datang di sini dalam hadith Abi Barza. Yaitu, karena nabi sallallahu alaihi wasallamah, ia wal ada. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak menyenangi tidur sebelum salat Isya dan wal haditsah dan tidak menyenangi pembicaraan setelah salat Isya. Aya. Kemudian diperceluikan dari hal tersebut pembicaraan yang bermanfaat. Kemudian percakapan yang ada maslahat padanya seperti sesari di ajl ilmu atau dakwah dirillah al majalasa al dayfi atau muhadatsah al ahli wal abna di ajli muanasah allahum fa huwa min husni ushra ida fa'ala ahyana dan diperkecolakan dari hal tersebut adalah pembicaraan yang bermanfaat atau percakapan yang arah masahhat padanya seperti begara untuk menuntut ilmu agama untuk merojak misalnya teman-temannya atau dakwah kepada Allah Subhanahu wa atau berbincang-bincang dengan tamu ya atau ya percakapan dengan keluarga atau anak-anak untuk keramah tamahan bagi mereka. Maka ini dari bentuk ya, hubungan kekeluargaan yang baik. tidak fa'alau ahyanan jika dia melakukannya sesekali. Ya, bukan juga tiap malam harus ya, melakukan hal-hal tersebut. Misalnya tiap malah harus bicara sama istrinya sama anak-anaknya dan seterusnya, ya terkadang dilakukan. Ya. Rabi' al Bukhari umin hadits dan Bukhari telah meriwayatkan dari Arif ibnu Abbas kepada lau tan anhu ma ana ukora bosanya ibnu ambas karkata bit tuen dahola ti emai muna tidur ya di rumah kholati tantu saya mai muna mata rasulullah sallallahu arsulul lai salallaula sama maka nabi salallaula yuwa selama ya berbincang-bincang dengan istrinya sesaat. Ya, ini dari lenyataan tentang bolehnya hal tersebut. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ibnu Abbas tidur di rumah, adantnya Maimuna. maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang bincang dengan istri Abdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Imam Bukhari dalam sahihnya Kitabnya menyebutkan tentang babus menerima wal ahli tentang bab penjelasan tentang berbincang-bincang dengan tamu atau keluarga. Ya, mas kalau yang dimulai kalau Dan maksud dari dibencinya. Berbicara perbincangan setelah sholat isya adalah khushyah. ayu ayat tafwidi sholatil layi awi sholatil fajr jamaah ini dimakruhkannya alat tersebut sebagai bentuk kekhawatiran yang mengantar kepada luputnya dari sholatul malam luput dari mengerjakan salat malam. Atau sholat tubuh secara berjamaah, ya. Ini dimakruhkan sebagai satu darai, sebagai menutup celah pintu untuk mengantar kepada perkara-perkara yang tidak bagus. Ya, sebab seorang kalau sekarang, walaupun dia melakukan perkara-perkara yang bermanfaat, tapi ya, kalau dia lakukan hal tersebut, karena bisa mengantar kepada ya, luput dari... Sholat Manam atau ya Sholat Subuh secara berjamaah ya aja mas kalian diulang subhanahu wa ta'ala dari hal yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ketika seorang misalnya di malam harinya dia banyak bergarang. Meroja pelajaran. Kalau dia khawatir tidak bisa sholat. Ya. Maram sholat witir. Maka. Dianjurkan baginya sebelum dia tidur. Untuk sholat witir. Sebelum dia tidur. Misalnya kalau dia. Ya di pertengahan malam dia bangun. Untuk meroja pelajaran. Seterusnya maka. Sebelum dia tidur, dianjurkan untuk assolat awitir. disebutkan dalam hadith Abu Hurairah oleh Allah dan dia berkata kepada sali raka'at An -anam. Kata Abu Hurairah Ya kekasihku mewasiatkan Kepada aku Yaitu Rasulullah SAW Mewasiatkan kepada aku dengan tiga perkara Yaitu ia ya puasa Tiga hari Di setiap bulannya Kemudian Melaksanakan dua rakaat ketua Kemudian Kemudian ya sholat witir sebelum saya tidur. Ya. Dia berpuasa di setiap bulannya tiga hari. Dan yang lebih bagusnya. Kalau dia bertepatan dengan. Ayamul Mir. Dia itu tanggal tiga belas 15. Eh, ajawas sekalian di belakang nasib para batalah. Masih tersisa bulan Syawal kan? Sekarang tanggal berapa? 18. 15. 17 Iya masih ada belas. Maka bagi siapa yang belum berpuasa Syawal Maka dia hendak nanya Eh berpuasa Syawal Syawal berapa hari puasanya Enam hari Jalilnya Eh Bahasa Indonesianya saja. Ya. Dan somo Ramadan, summa atba'uhu bi sitt min Syawal kana ka siyam Orang siapa yang berpuasa ramadhan Kemudian dia ikutkan Ramadan tersebut dengan enam hari di bulan syawal. Maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Yeah. Ramadan puasanya sendiri dengan berapa? 30 hari kali 10. Berapa? 300. 6 hari bulan syawal. 6 kali 10. 60. Berarti 300. Tambah 60. 360. Ini senilai dengan setahun. Itu maksudnya hadisnya. Siapa yang berpuasa Ramadan. Kemudian diikutkan dengannya enam hari bulan Syawal maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Setahun ada 360 hari. Bulan Ramadan 300. Kemudian dia ikutkan dengannya 6 hari senilai dengan 60 maka 360 enam senilai dengan setahun. Ajawas sekalian ulang kenal Sumarno Ya maka ini pembahasan tentang. Masalah Tidur sebelum sholat isya Dan Pembicaraan Setelah sholat isya Ya berikutnya Saya akan bacakan fatwa dari Syekh Bimbas ar Wa Ta'ala la Muslim Ayas habasyaharan, yataratabu jamaah sekalian haatu, isolatil fajari piljamahati au walau ya Kata Syekh Ibn Abba. Bimbas rahimahullah ta'ala. Tidak boleh bagi seorang muslim. Untuk begadang. Di malam hari. Yang dengan serup begadangnya tersebut. Ia menelantarkan. Sholat subuh secara berjamaah. Atau sholat subuh pada waktunya. ya yeah. Walaupun bergadang tersebut untuk membaca Al-Quran atau menuntut ilmu. Perhatikan perkara yang disyariatkan saja. Perkara kebaikan. Ini adalah hal yang tidak boleh kalau hal tersebut menyebabkan dia. Ya. Menelantarkan sholat fajar. Sholat subuh secara berjamaah. Atau menelantarkan sholat subuh pada waktunya. Ya. Ya. Maka bagaimana lagi jika pegarangnya tersebut ya karena nonton televisi atau main kartu atau dengan perkara yang semisalnya ya apalagi sekarang ya tak seorang pun yang luput dari apa namanya HP ya habis dia berkadang main HP ya Ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Ya habis tengah malam sibuk main HP, HP, HP, HP. Ya hingga ya. Ya tidak sempat salat subuh secara berjamaah. Ya, ajama sekalian dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya selesai pembahasan kita di malam ini. Ya, saya simpulkan pembahasannya tentang pembahasan yang pertama bahasanya ya masalah tidur sebelum sholat isya bahasanya dimakruhkan dibenci hal tersebut tidur sebelum sholat isya ya sebab nabi saw tidak menyenangi hal tersebut dan sisi kemakruhannya sebab hal tersebut ya bisa menjadikan seorang lubut dari ya salat isya atau luput dari salat berjamaah dan juga tidurnya tersebut bisa mengantarkannya dia kepada malas ya ketika melakukan salat ya sebab dia telah tidur lelap sebelumnya kemudian masalah pembicaraan setelah salat isya ya Apakah para ulama bahwa hal tersebut, kalau dia pembicaranya sifatnya bohong, maka dimakruhkan, dikecualikan pada perkara-perkara yang sifatnya baik, Misalnya meraja di larut malam dan seterusnya? Iya, yeah. aja jawab sekali yang suara utara. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan di kesempatan ini yang mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah wa hamdik, shallallahi wa astaghfiruhu wa adhubu bihi wa aakhiru bil Alhamdulillah rabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh.